Inilah lokasi tempat pupuk organik ekoparming yang pada hari ini panen. Ini hasilnya sangat bagus. Usia tanam sudah 120 hari. Pada hari ini mulai dipanen. Ini 100% murni menggunakan pupuk organik ekofarming tanpa sedikitpun menggunakan pupuk kimia Ini, panen kentangnya besar-besar kentang-kentang -besar. nanti Outputnya juga bertambah. Inilah tempat pupuk organik, eco farming di lokasi Samatucanpo Kabupaten Ubes. Ada tanaman kentang saat ini status 20 hari sudah tanam. Ada saatnya panen. Hasilnya bagus sekali seperti ini. dalam ini sudah. Saya videokan dari awal eh, penanaman, penempelan sampai saat ini panen hasilnya kita lihat sendiri. Kemudian ini saya terkait langsung dengan Pak Haji Pak Haji selaku petaninya. Nanti saya akan menanyakan langsung ke Pak Haji Haji eh, hasil setelah pakai pupuk organik ekoparming seperti apa? Gimana Pak Haji? Ya. Ini setelah menggunakan pupuk organik ekoparming ada perkembangan atau dibandingkan dengan sebelum menggunakan tubuh farming ini lokasi ini luas 600 meter ya pak persegi iya. mendapatkan 30 karung ya iya. coba ini yang saya gunakan pakai ekoparming bisa mendapatkan berapa apa naik dari 30 puluh karung apa turun dari 30 puluh karung coba nanti kita buktikan bersama pak ini sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia ya, pak sih ya ini non kimia pak ini partai ekoparmi seratus persen ya pak tiga kali penyemprotan ini pak Jadi awal tanam sambil perawatan usia umur tiga hari sampai 60 hari ini saya tinjau langsung banyak langsung dengan petaninya pak silatur telah membuktikan sendiri bahwa beliau sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia, jadi langsung menggunakan organik farming memang dari awal ya Pak Ji ya dari, sampai panen ya. kita lihat sendiri hasilnya besar-besar besar semua bentangnya bagus-bagus besar-besar mengetikkan bahwa pupuk organik ekoparming sangat luar biasa jadi tidak mengada-ada ya ini sesuai dengan faktanya seperti ini hasilnya coba ini PT.Bes, Ali, ada pengapannya seperti apa? mudah-mudahan sih dengan pengaplikasian ekoparming ini bisa cocok ya cocok dan bisa meningkatkan hasil di kemudian hari setelah pengaplikasian pertama ini kalaupun nanti seandainya bisa menyamai dengan yang sebelumnya Insya Allah, tapi mudah-mudahan di kedua ketiganya nanti akan ada peningkatan selanjutnya. Jadi, menurut Pak Haji, bagaimana kesan dan pesannya nanti setelah pengapellahan yang pertama ini? Kedepannya untuk himbauan para petani di sekitar sini wilayah sini yang... 45 hari yang kena kemarau yang 45 hari ke atasnya sampai umur 120 itu curah hujan sangat drastis sekali ya. Biasanya ini mengalami kekeringan juga. Iya. Ya. Alhamdulillah, ini... alhamdulillah ini ada penurunan tapi lambang ini saya rasa melewat ya. Ya. ya. Saya bisa bertahan dan akhirnya walaupun 10% atau 15%-nya ada kenaikan ya, Pak. alhamdulillah bertambah. Mudah-mudahan untuk ke depan lebih bagus. Nah, ini. Ini saya uji coba yang awal ya, ya sudah rasa nah, puas ya, ya. Ya. Bukan lagi, Bukan ya. ya, banyak petani di sini bisa menggunakan ya. petani yang, yang lain ya ikut memakai ekoparmi ya, karena ikut memikuti, karena membantu untuk permodalan ya. petani yang biasanya pakai kimia ya. kimia juga susah ya, sudah susah, susah para ya, makanya solusinya hmm. dengan organik yang istilahnya meringankan biaya petani jadi hematnya itu sangat terasa banget kita terbiasa nanti lagi nanti dipakai di seluruh petani sini yang mayoritas kan sayuran, jadi kan cocok sekali Insya Allah mudah mudah-mudahan mudah bisa mudah menjadi perkembangan di bulan-bulan mm -hmm. Ada alokasi template for organic farming Sabinya pada tanaman kentang yang panen pada hari ini Hasilnya seperti ini bagus sekali tapi sudah bisa bincang dengan Pak Haji satu petaninya yang telah menggunakan pupuk organik ekoparming. Dan ke depan semua petani di sini bisa menggunakan pupuk organik ekoparming yang pada tanaman kenang ini hasilnya sangat bagus, cocok. Sehingga nah, ke depan semua petani di sini akan menggunakan pupuk organik ekoparming yang sudah terbukti kedasatannya. Terima kasih Salam Eco farming, Lahan Subur petani Makmur Kau berkah Noribah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh